Terbaru, terupdate, dan terhangat sekitar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Untuk menemani santai malam kalian saat ini Bang Imin akan memberikan informasi terbaru dan vitamin bahagia malam ini bersahabat ya Dari idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilat ke kabar pertama kita awali dengan kabar spesial wow ada momen cidukan vitamin persahabat ya ketika acara 7 bulan lesti di kejurah Rizki Alhamdulillah persahabat ya jadi kita mendapatkan kebahagiaan Momen spesial 7 bulanan Dede Elasti dan kakak Rizky Pilar Mudah-mudahan rumah tangga Indola kita ini selalu diberikan Kebahagiaan dan langgeng Hingga dijauhkan dari orang-orang Yang tidak baik Amin Irobal Alamin di postingan ini persahabat ya perhatikan banyak komentar tanggapan yang diberikan dari para sahabat Leslar, salah satunya dari akun Azizah si Putri Bungsu 09, mengatakan di kolom komentar pas tatap tatapan B langsung nusuk hati. Gua padahal cuma tatap tatapan doang katanya tuh masih Allah banget ya perhatikan tatapan dari ibalah kesangan kita memang penuh dengan kebahagiaan. Alhamdulillah mudah-mudahan selalu sehat bahagia dan selalu banyak doa, support dukungan dari orang-orang yang tulus mencintai anak dua baik ini. dan untuk ke kabar selanjutnya ada sebuah postingan juga bersahabat, ya tentu ini postingan dari kakak Rizky Bilar yang di-repost kembali oleh akun Instagram perhatikan di postingan ini kakak Bilar bersahabat, ya mengunggah sebuah postingan Foto Dede Elasti Kejora, mas ini adalah single baru Dede Elasti. Dan kita salvok dengan kalimat caption yang dituliskan oleh kakak Risti Bilar. Akan jadi suatu kebanggaan bagi saya pastinya jika bisa terlibat dalam proyek lagu istri yang dipersembahkan untuk anak kami. Semoga kamu bisa menjadi penerang buat anak kita bakal enter dalam kegelapan ya istriku. Wah, masya Allah banyak persahabat ya. Fokus sama Kelson abang Bilar, masya Allah. Amin. Tentunya mudah-mudahan saja doa-doa baik dari orang-orang yang tulus juga diijabah. Amin. ya Robal alamin. Kita terharu banyak persahabat ya. Mudah-mudahan kakak Bilar. Selalu menjadi imam yang baik untuk rumah tangga dan keluarga kecilnya Dan selanjutnya ada sebuah postingan juga yang terdapat persahabat masih dari kakak Rizky Bilar Alhamdulillah persahabat ya kita merasa bahagia karena banyak sekali orang-orang baik yang selalu, selalu mendukung untuk idola kesayangan kita ini Perhatikan juga yang diunggah oleh kak Bilar banyak sekali doa support yang diberikan dari para fans dan kakak Bilar pun menuliskan sebuah kalimat Masya Allah terharu ternyata banyak banget yang support dan mendoakan yang baik-baik mohon maaf belakangan saya terlalu fokus dengan segelintir pembenci Sampai lupa dengan orang-orang yang selalu mendukung dan mendoakan kami Semoga kalian selalu dimudahkan dalam segala hal Dan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah Amin Masya Allah banyak persahabat ya Ternyata dibalik banyak sekali orang yang menghujat Banyak sekali komentar negatif yang kurang mengenakan di belakang itu persahabatan yang tentu banyak support doa dukungan yang tulus dari orang-orang baik kepada Lesti dan Rizky Bilar. Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tentu bersama di postingan ini juga banyak komentar yang diberikan, banyak respon yang diberikan dari para fans yakni dari akun Instagram Bunda.azgah77 mengatakan di kolom komentar Semoga Papa Baby L bisa fokus ke yang sayang aja Yang selalu support cuekin aja para pembenci Karena selagi ada setan mereka akan tetap ada Tuh, persahabat sahabat ya Mudah-mudahan kakak biar fokus dengan yang selalu mensupport Selalu yang mendukung, warah sahabat Dan kita lihat juga Ada sebuah komentar yang diberikan Ya, ini dari akun Instagram Rahmanis Cahya Islami mengatakan yang benci akan selalu ada, tapi akan kalah sama yang sayang dan support kalian selalu. Percaya itu wow, masya Allah banget ya. Dan kita lihat juga keunggahan berikutnya. Perhatikan, ada sebuah postingan yang diunggah oleh akun Les Largo Public. Ada sebuah kalimat yang tentunya ini info untuk kita semua. Perhatikan ada yang lihat live tiktoknya bibi ending enggak katanya nanti video klip lagu baru bakal ada cuplikan lahiran BBL aduh gak sabar wow luar biasa banget bersama baiknya. makin gak sabar tentunya lancingnya di bulan Januari 2022 mudah-mudahan saja ada kejutan dan kabar baik serta kabar bahagia yang kita dapatkan langsung dari idalaki kesayangan kita Selanjutnya juga perhatikan Ada sebuah unggahan spesial terbaru Persahabat ya tuh akhirnya muncul juga nih Kakak Bilar Wow luar biasa semangat ya kerja Mudah-mudahan berkah barokah dan selalu dilancarkan urusannya Dan tentu di disini persabat, ya Kakak Bilar Menginfokan iklan MS Gloverman Persahabat ya mudah-mudahan selalu sukses Amin Momen ini atau video ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar Underskorsik ada kalimat gansan yang dituliskan Ayo tebak siapa yang megangin kamera Wow <laughs> Tentunya siapa nih Yang megangin kamera ya? Kalau dedek Lesti sih mungkin persahabat ya yeah. Sepertinya Bang Adlin Mudah-mudahan saja tentunya kita mendapatkan Cidukan vitamin bahagia dari Lesti dan Bilar Selanjutnya kita keunggahan Kakak Rizky Bilar Wow ada tamu yang datang ke rumah sakit menjenguk leslar persahabat yang perhatikan. Ada sebuah kalimat yang dituliskan oleh kakak Bilal. Makasih onti dari deri saputar siregar Ternyata tentunya yang datang tamu itu adalah bang deri persahabat yang memberikan hadiah kado untuk baby L MasyaAllah banget ya dukungan dari Bang Dery juga mudah mudahan selalu tulus dan selalu bisa menyayangi Didi Oles yang kakak Bilartu tuh Bang Dery ternyata war ya mudah mudahan selalu sehat dan selalu bahagia dan kita lihat juga ke unggah berikutnya. Di kakak Bilar ini persahabat ya dus seneng banget ya akhirnya kita melihat tempat atau kamar tidur BBL nih di rumah sakit tuh gemes banget ya Dan tentu perhatikan tangan ini, ini adalah tangan bunda Lesti ya Masya Allah makin gak sabar melihat BBL dan bunda Lesti mudah-mudahan saja ada foto yang diunggah oleh kakak Bilar